Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mekanisme login dengan menggunakan core di sini. Jadi, hal pertama yang harus kita ubah adalah bagaimana cara kita menyiapkan klien untuk core konteks kita dengan menambahkan token. Nah, setiap kali user melakukan login, maka core akan menyimpan ke cookies dalam bentuk token di cookies browser dan ketika logout out maka cookiesnya akan dihapus jadi mekanismenya seperti itu untuk itu kita perlu melakukan instalasi sebuah library untuk memudahkan kita dalam menggunakan cookies kita install terlebih dahulu dengan npm install js cookie Dan kemudian kita npm start lagi. Lalu kita menuju ke core context. Nah, ada sedikit perbedaan. Kita akan mencari atau mendapatkan token dari cookies. Jika tidak ditemukan, maka user tidak dalam keadaan login. Karena itu kita butuh di sini melakukan import untuk jas cookie. Lalu di bagian client ini konfigurasinya akan kita tambahkan dengan menambahkan get token. Jadi konfigurasi yang sekarang itu bentuknya adalah JSON object dan kita bisa expand atau kita bisa tambahkan dengan menggunakan spread operator seperti ini. config Lalu kita tambahkan sebuah fungsi dengan nama get token yang dibutuhkan oleh core, yang isinya adalah kita mencari di dalam cookies di browser kita. Apakah tokennya ada? Jika ada, maka token tersebut kita gunakan, bukan cookie tapi cookies, ya. Dan kemudian kita sudah bisa menggunakan core client atau core context ini. Untuk melakukan login dengan user yang sesuai. Dan untuk melakukan loginnya sendiri, kita membutuhkan core context. Yang kita dapatkan dari core context.js, dan kemudian dari core context tersebut kita bisa menggunakan use client hook untuk mendapatkan client-nya. Jadi or use client dan kemudian client ini bisa kita gunakan untuk melakukan login yaitu dengan memanggil client.authenticate. Dan authenticate ini membutuhkan email dan juga password yang kita bisa dapatkan dari state yang ada saat ini, dan kemudian ini prosesnya adalah sinkronus jadi kita harus await dulu menunggu sampai autentikasinya berhasil ataupun gagal, jika berhasil maka kita akan menuju ke halaman utama, jika gagal kita akan tetap di halaman login, jadi kita bisa menggunakan try catch di sini untuk memastikan bahwa jika berhasil, maka dia akan menuju ke halaman utama. Dan jika gagal, untuk sementara kita bisa menuliskan atau menyertakan errornya di konsol saja. Yang idealnya adalah kita bisa menambahkan alert atau semacam message bahwa mungkin email salah, atau password salah, dan lain sebagainya. Kemudian, Authenticate ini juga akan menghasilkan sebuah kumpulan karakter yang disebut sebagai token. Nah, token ini yang akan kita simpan ke cookies di browser yang memastikan bahwa ketika kita sudah mendapatkan token, maka kita sudah dalam, sedang dalam keadaan login. Jadi, di sini kita bisa tambahkan cookies.set. Tidak lupa, tokennya juga atau cookiesnya juga kita import js Kemudian, sebagai tambahan informasi, kita konsolok saja tokennya untuk melihat hasilnya, apakah benar kita sudah mendapatkan token atau belum. Oke, okay, sekarang kita coba save dan kita lihat di terminal, semuanya aman. Dan sekarang kita sudah berada di halaman login, dan saya akan coba login dengan email dan password yang tepat, sehingga bisa login. Dan hasilnya masih 404, hal ini disebabkan karena ketika kita melakukan perubahan di sisi authentication seperti ini, setiap kita melakukan perubahan yang terjadi di core dashboard, seperti menambahkan authentication atau mengaktifkan authentication, menambahkan field di member dan lain sebagainya, kita harus melakukan code gen ulang. Jadi kita ke terminal dan kita jalankan npx core code gen. Dan kalau kita lihat di sini terdapat perbedaan perbedaan atau perubahan yang terjadi di core skema terutama karena skema yang ada di core dashboard sudah berubah dan berbeda. Sekarang kita coba jalankan lagi npm start. Sekarang kita sudah berada di halaman login, dan kalau saya memasukkan email dan password yang benar, maka kita sudah dilempar ke halaman utama termasuk juga tokennya sudah ada artinya kita sudah dalam keadaan login